Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk menantikan video-video berikutnya. Pernah gak sih ketika kamu berada pada suatu situasi dan kamu terlalu takut untuk mengatakan tidak untuk menolaknya? Video ini bagi kamu yang takut mengatakan tidak. Banyak kesulitan hidup bermula karena ketidakberanian kita untuk berkata tidak. Karena gak enakan. Akhirnya semuanya diturutin karena ingin semua orang disenangkan akhirnya diri sendiri pun dikorbankan karena nggak mau kalah dan kedudukan akhirnya semua kesempatan diambil tanpa mengerti apa konsekuensinya kamu tahu ga bahwa salah satu kunci orang sukses adalah bukan hanya ketika dia terbuka dan mengatakan ya? Tapi justru orang yang sangat sukses adalah orang yang tahu kapan dia harus mengatakan tidak Dia tahu dengan jelas apa yang dia mau Apa dia yang butuhkan dan apa yang baik untuknya Dan dengan tegas dia berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak sesuai dengannya Katakan tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan hati nuranimu Katakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipmu. Katakan tidak untuk hal-hal yang bisa menghancurkan masa depanmu Contoh nih, ketika kamu di kuliah Mungkin ada teman-temanmu yang akan berkata Ngapain kuliah? Yuk bolos aja tidur aja yuk di asrama Berani untuk mengatakan tidak kepada mereka Mungkin akan membuatmu dijauhkan Bahkan dibilang cukup Tetapi biarin aja Karena ketika kamu mengatakan tidak kepada mereka Berarti kamu mengatakan ya kepada masa depanmu Disitulah keberanianmu untuk mengatakan tidak Yang akan menyelamat kamu dari malapetaka Lebih baik tinggalin aja dunia itu Lebih baik tinggalin aja lingkungan itu nggak ada gunanya Contoh yang lain nih Bagi kamu nih yang berpacaran Ketika kamu bersama si dia dan dia mengintimidasimu untuk melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan setelah menikah Katakan tidak Karena kamu menghargai dirimu Karena kamu menghormati tubuhmu. Tinggalin aja dia Pasti kamu akan mendapatkan orang yang lebih pantas Yang juga bisa menghargai semua itu Jadi katakanlah tidak pada hal-hal yang akan melemahkanmu Katakanlah tidak pada hal-hal yang berlawanan dengan imanmu. Katakan tidak pada kebiasaan buruk lamamu. Katakan tidak juga pada orang-orang negatif yang hanya membawamu kepada malapetaka. Berani mengatakan tidak memang nggak mudah. Dan di awal pun akan banyak konsekuensi yang membuatmu merasa bersalah. Kamu akan dibenci, kamu akan dicaci, kamu akan dijauhi. Dan kamu pun akan dibully Ditertawakan dan mungkin dibilang pencitraan Kamu pun mungkin akan mengecewakan beberapa orang Dan kehilangan orang-orang itu di dalam hidupmu Tapi ingat pilihan itulah yang nantinya akan mendewasakanmu Jangan bilang ya hanya karena kamu ikut-ikutan Jangan bilang ya hanya karena kamu nggak enakan Jangan bilang ya hanya karena kamu berada di bawah tekanan Ketika kamu mengatakan tidak itu artinya kamulah yang memegang kendali. Ketika kamu berani mengatakan tidak ke mereka yang memaksa, itu artinya kamu punya pendirian yang tidak bisa disangka. Ketika kamu berani mengatakan tidak ke mereka, itu artinya juga kamu mengatakan iya ke diri kamu yang sesungguhnya. Jadi berani mengatakan tidak. Sampai jumpa lagi.